Assalamualaikum guys kembali lagi di hai, ambrobong ini mancing sambil menunggu maghrib hai, ya, hai, anu. Ya kita hai, hai, pancing guys, jangan lupa hai, hai, Ya dapat. ini kalian gak umakan makan guys mau pengaruh air butas apal lumutnya ada ketuaan Ini agak makan kan? Ini coba lagi. umpan guys masuk tadi. Lagi ya. ya kita ambil kunci, guys. sudah, ini udah makan, bro. lempar yang besar karena kami semua. Tanya dong. habis guys.